itu <laughs> itu Ya itulah tadi penampilan dari Arara Arara yang sengaja datang diundang pada sore hari ini untuk menyaksikan cerita bola usaha kab... kita mau ke Jaya. Itu sudah Jaya. Ini ada tempat <tgan> <tản spirituality>. Jaya. Ha? Siapa nih, 17 nih? Gelsi, <laughs> 17 Mana Celsi nih? <laughs> ini lubis bacanya nih Tengok nih, <laughs> ini huruf L Ini U, ini B, ini S, lubis Ini <laughs> hmm. bacanya batam Mana Ma batam ini nih? 2022 gua ada Wah, ya, kami ucapkan selamat datang buat klub Aminos dari tekanan FC maupun dari uh, pada FC dari Pulau Kamas. Selamat datang ini. di desa atau ya, di kelurahan Kepas Jaya, kecamatan Kepas, kabupaten Sumba Barat Daya. Barusan orang ini akan berlindung. Tapi ya, wadah jadi berdukung ya. semoga langsung ah. dapat berdandung <tuk> dengan skor terbentang. Dan rasa oh, ada genangan Kalian lah Karena eh. <laughs> pada tema pada Pernama eh. ini adalah Menggalem tali Menyapang eh? ya. Kemudian nang, Es, ini Amin Hai, sebuah lagu hai, di hai, Wih, lubis namanya ini 17 hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, nomor SK. Jadi delapan nomor teh. Tunggah, tunggah alih kan? kata, dulu deh, gue kan ada empat satu, ini dua, apa semuanya ada yang 4 ini sebanyak Dan kamu, tapi perlu sesuai untuk wasit ada pergantian pemain dari uh, Minos dari Tentuwa Trisno keluar nomor 11 masuk Henry nomor 17 yang anda diganti nomor 12 jadi ya. nomor belas anda minta ganti wakil lapak <laughs> Tao Oke, enggak ada itu jalan jalan Ingat lagi Masang <laughs> ke situlah Lah kan? Hey. <tuk> bola Eh, uh, kami mohonkan buat penonton yang dekat dengan bola agar tidak kiranya untuk mengambilkan. Buat saudara penonton, beranggulah.